Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam untuk semua yang nonton Brawl DL Gaming Channel. Ya. Yeah. Hari ini kita akan melanjutkan lagi misi the Brawl the Mountain King ya guys. Kedini kita geser dulu ngumpet ke sebelah pojok kanan oke okay. eh uh, di misi sebelumnya kita dari mencari kakak kemudian kita tahu-tahu jatuh gara-gara uh, lampu -gara bola cahaya kecil kemudian kita berpetualang dan akhirnya kakak kita ditangkap sama makhluk raksasa ya guys okay, make sure dan kalau kita takut ditangkap kita loncat masuk ke sungai. Dan akhirnya tolong Allah. Kita ajak bodoh. Bobo cinah. Oleh, saya yang pakai kacamata dulu karena ini to agak to gelap. Lili jadi di lebih terang ya. Oke. Okay. Kita harus mencari lilin Kita tersasar di hutan. Let's go. But to do that, he has to find where the big troll had taken her. Oh, big troll, guys namanya. Dia bilang. Let's go, let's go, let's go, let's go. Huh. Uh. Itu apa? Kotak. Oh iya, yeah, jangan lupa kita ini ini ya. Adik dari kakak Adik yang bernama siapa ya? lupa dong. Huh, naik dong ini apa Aduh guys, itu apa ya guys? Ih, takut Hah? Oh, ada yang nangis Hehehe Tunceng banget suaranya Oh, ini nih, hmm? apa ya, guys? Dia nunjuk ke mana? Ini kan benar, kan? Oh, ini nih, Apple nih. Eh, apa? Apa sih ini bisa didorong ya? Wah, wah dorong dulu guys. Eh wait wait wait wait, waduh! Green waduh! Waduh, waduh! Waduh, udah apa sih dia? Oh, uh, <tik> bah, piglet ya? Ikutin dia. Let's go. eh harus nunduk. nggak muat. ini ada yang tanaman-tanaman lagi top top uh, mukanya hilang. cemong apa terjadi? ini pagi pemalam ya terang sekali di sini. Waduh, no. itu, Apa itu? itu apa? itu apa? apa itu? udah hek, ah sedar gue what kok oh, banyak what? dan mereka semua bergerak oh, bergerak eh gue harus kemana what Ini juga salah satu yang bergerak. Don't tell me. Wait. Oh, Kan sudah kuduga. You die. Damn it. Get. <laughs> yeah. Alright, alright, alright, alright. Oh. Anjay nggak kelihatan. Ih banyak banget bugi trap guys. Ada ada ada ada ada. Gila mau oh, bunuh. Hey. Hop. Uh kem kem kem kem kem kem wah turun turun turun turun ah itu kotak buat itu ya nangkep peri oh ah oh, itu ada penangkap lagi Hi yeah <sighs> What the heck light bergerak, ada kucing lagi. Kucing arale kucing pala besar. Tes nih, gelap banget, guys! Punya waduh-waduh brutal lagi okay. ada buntutnya ini uhuh, guys wah guys ini mau parah nih game guys God. Oi, Max. Haha, game guys. Bruna atau nyebrang? Ah. Iya. Hmm. Gue tikus kecil. Saking nggak? Eh, ya kalau Terima bisa, telah ajaib hai, Deh. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nih guys hai, lagi. Saya hmm. lagi saya lagi. gue bisa kabur beneran? mana dia kabur? gila dipotong gua. Oh iya, gue pengen lihat monsternya sebenarnya. Tapi nggak bisa lihat, guys. Kameranya udah fokus ke sini. <tuh> Di, tadi ngapa deh gue? Hola, udah yeah. mati beberapa kali bukan almost die <laughs> oh. oh tangga Uh, uh. guys ini gamenya brutal ya brutal. Anjay gue kirain game biasa. Ada rekrut tapi padahal, padahal gue udah mini. Oh, oke. Okay. Add kucing. Awas kamu. lagi Bagaimana ini? Bobot sih bobok. Eh jalan lagi. Oh, turunan. Atau gua harus oke okay Pokoknya gua harus agak jauh terus jalan. Minimal di batu sini nih. Jadi gue bisa naik. Mama, woi, awas, bobo sini, bobo, hmm, ya. lois dorong. Oh ini bantuin buka pintu yuk yuk yuk, yuk, yuk. satu dua tujuh injak injak pada pada semua, ya inyok -inyok, oh. Wah! what the heck di mengorbankan teman-teman kecilku, ini, awas kamu jangan kejepit, gila teman gue kejepit dong, wah kacih cowok daun nih, ada lagi. Kemana? Oh, enggak, gila! Enggak, enggak, mati enggak, enggak, what are you apa si dia itu guys? Oh oh. Left oh oh. control high. Yes, I'm hiding. Tiga tarik, no no, no no No Satu Dua Tiga langsung sini guys. Eh. Dia nyeprek. Apakah dia penasaran dengan eh? Ah, ah, ah. Uh. Wow. Uh, sebur. Apakah harus lari? mungkin masih nyari dong dia ah kan bener ada perangkap atau enggak uh by lu aja oh kelihatan tuh perangkapnya Bu, kalau di rumput nah gitu ya guys Anjay Buset, cepat banget. Anjay Jadwal bisa nggak ya? Nggak, tes nggak. Ternyata tes mantap. Oh, kedua nggak bisa dengan jadi nggak bisa. Kalau suatu bawah. -ba. what the heck <laughs> kehatan dong lari di air bobo-bobo emang ngelingin ini kamu bobo-bobo gue harus jongkok nggak Oh benar harusnya harus jongkok. <tuk> Kamu harus jongkok. Kalau nggak jongkok gak kelihatan ini monitor layarnya. Nalingin kiper. Harus jongkok ya, guys. Purumput. Gas, cuy. kejauhan turunnya. Wah, ini turun, turun. Oh, bye-bye. you ready? Are you ready? Are you ready? Di situ aman, tuh. Tapi di situ nggak kelihatan. Oke, okay. oke. Okay. What the heck! Harus naik ke situ, ya? <SILENCIO> oh! Wow, apa itu? Gua harus jalan atau lari nih. Oh, udah, udah, udah. udah. Tangan apa ini? gue pikir bakal di sabet tangan, enggak katanya harus ngumpet di tangan. Tangan guntung, guys. Oh, dia masih celengalulung. Masih tulang aku bisa distraction. naik ke situ ya. Ini gimana nih dorong? Jalan. 2 hours late. Dia nengok ke sono kali ya. Oh. anjay enggak dong ternyata bisa oke okay. oke okay. eh sih goblok dapat ah hahaha -hah. Kena juga tuh, masih guys. Gimana carinya ya? Eh, a few moments later. Ya, lekas-lekas lekas. Aduh, raut merucut nih. Oleh-oleh, oleh-oleh, Enggak, udah, oke, okay. aman, aman, aman. Oke, okay. aman, aman, aman. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, guys. Kesini, jangan, jangan, jangan, jangan. Yes, yes, yes. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu intinya timing kira-kira oh. kita enggak bakal bisa lewat guys apa? How this gaming ya? Ah? Are you crazy enough to play this game? Terus, udah tahu di situ disamperin Ojan. gimana dia? Kemana dia? Tahu-tahu ada di sini. Oh, dia kayak di dalam-dalam itu ya. oleh kita sudah melewati caranya gitu. Jangan sampai dia pasti nengok kita tadi ya. Ternyata. Hmm. Turun. Turun turun hati-hati hati-hati terada oh uh mati lagi hei ini kan yang mampus nih rajanya kita dudukin ini kita emang harus jatuh apa kalau tadi enggak jatuh kita bisa ada jalan lain ah! what the heck apa itu no, no, no, no, no, no, no, no, ayah ayah wae saudara-saudara langsung jalan ke batu langsung jalan ke batu naik naik naik naik naik naik naik naik tetap turun sekarang ancang ancang loncat batu di sana sebelah kiri Run. Baik. Dorong-dorong. Uh. Eh. Eh. eh, itu apa? Yo! aja Anjir aja aja mati gue, mati gue, mati gue. Sudah kudonggah Let's go let's go Poncat aja guys. Yahoo! Langsung jalan sebelah sini. Pancing dia ke sini. Kita naik dari sini. Langsung loncat. Ke sini naik naik naik naik nah tiba-tiba <tuk> ini loh hmm. ternyata itu buat dikorbanin, guys Tower. Ini apa? Naik bisa naik, Ayo, bisa naik aja. gelap, guys. Naik dari sini, guys. Jalannya gimana sih? Yo. Eh, ini ini dulu, ini dulu. bus tikus ke klinci tuh agak nyampe dia hai kita kalau naik ke atas digigit deh dah kan tetap dia lagi kok oh, beda lagi guys beda lagi guys oh. jadi apaan ini ayah-ayah weee bawah apa ke atas eh bisa guys ini bisa ke atas guys kita ini daging yang berjamur, ya. Kita dinaikin, turun, tampak. Oh, ini kampak yang tadi, kan? Jangan sampai nyemplung, guys. Jangan sampai nyemplung. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, monster monster kita akan atau penasaran beneran game-game gini guys Oke sampai ketemu di next video ya terima kasih sudah menemani masa di gaming channel kita akan kalau ada banyak komen saya akan lanjut game ya tapi ya ini spooky game ya guys Bye hey guys, see you on the next episode. Bye bye.